Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gacau Mujib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala merbahaya, malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal Alamin Oke okay, guys bulan Agustus dimana bulan kemeriahan Bagi negara Indonesia dan juga Malaysia Karena di bulan ini adalah bulan kemerdekaan guys Di Indonesia 17 Agustus dan di Malaysia 31 Agustus Dan di sini hari kebangsaan 2021 19 kontingen angkatan tentara Malaysia dan saya ingin melihat guys istilahnya acara di sini yaitu acara macam kalau di Indonesia 17 Agustusan mungkin ini adalah pawai ataupun parade seperti itu nggak ngerti juga sih istilahnya apa gitu pokoknya ya semua keluar gitu kan Untuk menunjukkan ya kan Kepada masyarakat ini loh Ya kan Macam acara-acara pertunjukan lah Seperti itu Daripada tentara Polis dan lain sebagainya So ini dari Tentara Malaysia guys Yaitu Angkatan Tentara Malaysia Saya nak tengok Macam mana Istilahnya kemeriahan Dan ini saya juga kurang tahu Tapi di deskripsinya Sudah dikatakan bahwasanya di Putrajaya 31 Agustus 2019 Dan ini dari channel Cucu Toyah guys Jangan lupa untuk di like Share, komen Dan subscribe-nya Jom kita tengok videonya, let's go Wow, ini drum band daripada Angkatan Tentara Malaysia ya Keren banget sih Wow, oh, gini guys, sobat guys Wow ini kalau kalau kalau di Indonesia namanya Karnaval ya Karnaval, atau Pawai seperti itu guys. Wow. Oh, itu itu yang biru biru apa ya guys ya? Orang juga ya nonton. Oh iya bener orang sih. Wow. Ini tentara guys. Wow. Oh ini yang belakang apa nih guys Sama ya Oh iya ya Sama ini banyak pangkatnya juga nih Oh makcik makcik makcik makcik Ya Allah Uh oh, keren banget Wuh oh. Oh, ini, ini, ini, ini, ini ya Apa namanya, dari negara luar Macam kedutaan-kedutaan uh, gitu ya Oke, okay, ini warga emas ya Yee, okay, wow Tumbuhan bangsa-bangsa bersatu yang dikenali sebagai halbat terdiri dari tiga pegawai dan 200 Wow, meriah banget guys, asli. Oh. Masya Allah. Oh ini guys ada tentara. Oh ini yang ada cewek juga guys ya. Ini ini yang apa ya lupa aku. Wow, keren, Pak! Ini udara, kayaknya. Angkatan udara, kayaknya. Oke, okay. wow, keren banget! Oh. Ini pasukan khas ya Snipernya banyak banget guys Ngeri Senang sih lihat kayak gini Sama kayak di Indonesia juga Kalau udah pameran kayak gitu udah oh, Mantap jiwa gitu Wow. Rame banget sih Nisli Ya Allah rame banget Meriah banget ya guys ya Saya paling suka kalau nonton kayak ginian guys Dari kecil Ya saya kira semua orang masih suka ketika istilahnya tentara daripada negaranya ya negara Indonesia Jadi sekarang saya melihat daripada uh, negara Malaysia seperti itu dan seronok juga ternyata guys Kalau di Indonesia banyak juga aksi-aksinya guys bukan hanya drum band ya kan Jadi kalau teman-teman mau lihat itu banyak sekali di Youtube ya kan Pertunjukan daripada tentara-tentara Indonesia guys keren banget Tadi ini juga seronok ya kita tengok Wow pasukan-pasukannya Oh ini banyak ceweknya guys Oh di depan ceweknya Cowoknya di belakang Oke okay. Wow Keren banget sih wow. Wow keren banget Tuh banyak masyarakat juga yang berbondong-bondong melihatnya guys Tuh kita lihat di pinggiran-pinggiran juga ya Wow. Dan putar. mantap sih Oke. kedua dari dalam cepat Woi bawa bawa ini guys, basoka apa sih namanya itu, itu tuh senjatanya keren banget. Ini pasti ada yel yelnya ini guys, nah ini yel yel. Wow, keren banget. gagah ya guys gagah-gagah ya keren oke ini bawa bendera ya guys Dan ini bendera uh, dari negeri-negeri atau gimana ya saya kurang paham ya coba dijelaskan guys ya atau setiap Pertahanan-pertahanan uh, gitu ya ada, ada benderanya sendiri ya Wow ini keren juga nih uh, Wow Oh ini nyanyian ya Nyanyian istilahnya uh, mungkin sumpah atau apa nggak ngerti juga guys. Untuk melindungi negara seperti itu. Wow, Basoka. Ini saya ngertinya Basoka sih, nggak ngerti apa artinya guys. Nama dia. Oh ini ada ada ada ini juga kayaknya ya. oh udah udah selesai. Kendaraan-kendarannya nggak disuting. Tadi ada kendaraan di belakang. Oh udah selesai guys. Wow oke okay guys sudah selesai videonya so itulah tadi ya istilahnya, ah keren banget sih hari kebangsaan 2019 dan apakah di 2020 juga ada Atau 2021 atau 2022 Nah ini di 2022 kita akan lihat guys Bagaimana istilahnya pawai Ataupun pertunjukan daripada para tentara Dan juga seniman-seniman mungkin yang ada di Malaysia Seperti itu guys Dan itu sangat-sangat meriah sekali Dan itu kayak istilahnya pesta rakyatnya lah Seperti itu Kalau di Indonesia pesta rakyat itu banyak sekali Di bulan Agustus ada pasar malam juga Ada istilahnya acara-acara yang berkenaan dengan kemer Rekaan dan semangat juang seperti itu, guys. Dan ya, kalau kita lihat, ya banyak istilahnya. Aduh, acara-acara yang membuat jiwa kita, ya kan, semangat juang kita itu berkobar-kobar seperti itu, guys. Apalagi setelahnya kalau kita mempunyai banyak waktu untuk menyaksikan acara-acara yang ada di Indonesia maupun di Malaysia seperti itu. So, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa guys untuk like, share, komen, dan subscribe-nya kepada channel Cucuto Ayah 1 guys. Dan channel saya juga. Dan saya pemin untuk diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Buat teman-teman semua yang mau request, langsung saja DM di Instagram saya atau komen di bawah ya guys ya. Oke okay, terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh